oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya Iqbal Babira oke okay, sahabat pemikat ruak-ruak di seluruh Indonesia dimanapun anda berada oke okay, di video kali ini saya berbagi tips atau cara mengatasi salon yang sering kehabisan baterai atau suara panggil lah istilahnya kan suara panggil buat pikat ruak-ruak yang sering kehabisan baterai dan hanya menggunakan salon bisa bertahan satu hari tanpa menggunakan power bank atau sejenis lainnya alat bantu chest oke jadi ikutin terus video ini sampai selesai lanjut oke teman teman jadi aku hanya menggunakan salon speaker kayak gini dan hp nokia kenapa aku lebih memilih hp nokia zaman dulu atau yang jadul ketimbang yang hp lebih canggih lah karena ini suaranya lebih keras ketimbang HP yang kamera zaman sekarang. Nah, kita coba aplome nah, kayak gini aja. Wah, udah lebih keras dia. Kenapa kita harus memilih plome segini aja supaya salonnya lebih awet dan tahan lama hingga satu hari tahannya kalau kita kasih plomet pool dia paling bertahan satu jam sampai dua jam kalau dibantu power bank ya mungkinlah lebih agak lama lagi tapi kan agak ribet kita bawanya kalau semua bawa kalau aku hanya menggunakan salon sama hp nokia buat panggilnya oke sekian dulu video dari saya salam pemikat Kalimantan Tengah mantap senat